Tanggal 2 Oktober tahun 2022 Kalau yang ini, namanya Mas Rumahnya Desa Jarak Lur Acara karnaval ini, memperingati hari ulang tahun yang ke-77 Saatnya ogoh-ogoh berjoget Lur Seru banget Lur ada sound sistemnya, juga diiringi musik DJ, biar bisa berjoget bersama-sama. Juga ditemani, cewek-cewek manis cantik seksi. Di atas juga ada ceweknya Lur ada joget mengiringi musik DJ Musik DJ-nya enak kan lur buat senam joget yang ini cowok-cowok Binaraga lur bodinya bagus banget badannya juga berotot orangnya juga ganteng-ganteng lur Burung merak, burung meraknya juga ikut berjoget.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 Tonton terus video ini sampai habis lur. Acaranya sampai malam. DJ-nya masih banyak. Kalau yang ini khusus karnaval anak-anak lur Anak-anak juga ibu-ibu lur... BINYA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 Para pocong-pocong, juga setan-setan, lagi ngikul tuyul lur. Sekarang waktunya malam lur, saatnya dice besar-besaran. Bye. <laughs>